friends in me eh apa kabar semuanya Mabro? oke jadi kali ini bro coba mau pakai XPR Mabru ya nah ini tuh mantep banget sih harusnya bro ya XPR ini karena di ya dan woc lihat ya di proscreen itu udah lumayan banyak yang pakai ya para player sniper mah bro apa salahnya kalau oce? coba juga mah bro ya dan kebanyakan sih kayaknya pakai scope scope yang rada kecilan ya. karena XPR ini setahu c cocok banget buat spam tapi yang anehnya mah bro kalian lihat ini bro oce nggak pernah sama sekali pakai ekspiar mungkin kalau pernah itu dulu banget 3 tahun yang lalu kali ya kalian lihat tuh belum dikasih level dan kayaknya uh ini satu satunya skin yang ucap punya ekspiar mah bro ya pakainya ini kira-kira huh, pakailah ya oke okay. dan tadi belum dikasih attachment masih level 2 kita naikin sama wojac punya speed Card ya langsung aja mah bro terus kita kasih attachment kira-kira attachmentnya apa nih mah bro kalian ada saran gak buat wojac ter Kayaknya sebagai wajah laser taktikal. Ini kita ngasal aja dulu, Bro ya. Kita kasih ke Ghostock, lah Ghostock. Talk baru denger. Ini kita kasih ke, hmm, mana nih yang bagus? Ini kali ya, RTC Lightweight. Oh laser taktikal. Dan yang terakhir, kayaknya kita pakai kalau Ma Bro. Wih stopping power, oh jangan kayaknya kita kayaknya gak usah pakai stopping power tapi mereka perlu gak nih? stopping power tambah sakit sih cuman coq tahu tau pelurunya jadi berapa ya takutnya jadi dikit loh mah bro stopping power, ya gak boleh kita pakailah lah stopping power, ini kita kasih ke tactical, jadi berat gak sih? kayaknya jadi berat deh mah bro no stop Lostock no boleh juga. Ini nih, kalian kalau ingin melihat ocha kebingungan dalam meracik dan smith senjata sekarang ini. Karena ya ocha belum nyoba senjatanya dan Oca harus berpikir mana yang enak ya kan. Mungkin kalau Oca udah nyoba, Oca bakal tahu kali ya. Tapi ada coba ke Lostock no kali. Ya oke okay deh, Lostock. No bajek bajek bajek. Dah, let's go. Tawang semua juga, Bro. Oca mau cobain wrenchet. Senak apa sih? Cuma penasaran beneran. Oke, okay, terus go Eh, jangan dulu, bro, Jangan dimulai dulu Karena Oci ada yang lupa nih, bro ya Harusnya Oce pakai optik, ya Ah, Buang apa nih, Uci jadi bingung, Oce Buang, buang, buang RTC live ya. okay, Ini, bro, Terus Biar lah, copot deh Kita kasih ke kali tiga kali ya Kali 3, scope B, scope C Mulai bingung Scope lah, ya Yaudah, bro. Udah coba, apakah yang enak? Ya, jelas Ocha tidak tahu. Ya, nggak tahu. Oke, okay. kita ke sini dan hardpoint, point. Let's go! ya mau bro, Ocha udah di dalam game. Ya. kalian lihat tuh, jatuhin nol recoil. Mau bro, ya, coba lo, Cak, nggak tahu nih. Kalau kali 8 aja, gimana mau Ini kan Cak, pake kali 3. Uh, harusnya mantap sih, Mau Bro, ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Langsung saja, Mau Bro, btw, ini Ocha. Lah, lama banget sih. 3 tahun kali ya, Ocha Nggak pakai senjata ini. Mungkin Ocha ngambil senjata ini pas nyolong gitu loh. Mama, Mama. Mungkin. Mungkin. Tahu lah sih di mana. Apa? Dimana sih loh, Tidak. Tidak mana sih musinya? loh udah bisa aja. Untuk ini sih buat nge-spam bro. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Ah! Apa sih kamu tiba-tiba di situ dasar bocah bocah monyet anjing terus go lucu sih bocah penasaran kalau pergi kali 8 tuh sama anter kali 8 bro ya ah satu hit, oh satu hit, Karena satu hit karena enggak ya mungkin badan ke atas nggak ber satu. nice rata, rata sih, keren. oh nice bro, prince of asia, ini. pertabra saya ini game cepat amat gitu ya. Mereka tuh ngapus A mulu juga, nggak pernah ke B. Waduh di atas ada man. ke situ dia mabrur Ya oke okay. oke ini orang ngapain nih? ini ngapain? ditembak nih sama temen-temen kita hah? <g implementation> dasar <Situation> ada udah teropi bro kita lurjain eh teropi siapa ini? <ti indian> <diriginya. small> ada orang cewek mati malah mah bro ya sensitivitas oceh ini yang kali 3 nya Nggak sama-sama kayak kali 8 oca Biasanya oca pakai sniper kayak ZRG Dia itu kan kali 8 Nah ini tidak ya Terus sekarang itu bro Wah Nge-walking no badal Nge-leykodca no, like, Boon Aduh pak, Mati lah saya Bro, bro enggak mati lagi. Nice. Sir. Nice. Itu sudah tahu banget dia kesitu situ. dia ini mungkin lo tadi. Nice, dapat lagi. Gimana ya? Oke. Kita disrespect bosnya tema, ya, Bro. Anjir kalian penasaran gak sih pergi ke delapan mabur? kayaknya harus kita try try lah. Hmm. ada di hmm. sini nggak sih? Kita kali ini biasa. I see, sudah menang. Iya, yeah. nice, nice. Yuk, lama grup. Nah. Betulnya, racikannya kurang bener ya? Masih kurang bener nggak ya? sih? Yaudahlah, yuk let's go. Oke, okay, mobil sekarang ocha. Gelungan paham, coba deh Oca nggak pakai optik Tapi sebenarnya pakai optik sih bingung bingung bingung, bingung bingung bingung bingung bingung bingung bingung ya Terus kita pakein in ah, FMG aja mah bro FMG ya Kenapa Oca bilang FMJ? Sebenarnya Oca bingung juga sih Harusnya Oca nyontek aja tuh Ke pro player yang pakai XPR waktu soalnya Oca juga bukan player sniper Tapi kenapa Oca jelasin alesannya Jadi Oca copot tadi optiknya mah bro ya Nah, big, karena menurut Oca, kayaknya kurang gitu ya Terus, tadi open scope nya udah oke okay, Terus, nembaknya juga nggak terlalu kemana-mana Nah, misalnya Oca pick barrel Salah satu performa itu pasti ada yang diturunin, bro ya Contohnya, ya mobility Oca bakal turun Dan recoil, damage range itu bakal naik Flinch nya juga bakal terbantu lah Atau Oca pilih yang full mobility, bro Tapi flinch nya ya jadi agak jelek Coil nya juga dibikin jelek Nah, kan jadi bingung, bro ya jadi bingung ya, kan Jadi oke, okay, atau FMG dulu lu kita coba deh. Lagi 8 kali ya, okay. Let's go! Wih, ngobrol kalian lihat itu tadi. No norikoyo ya, men? Nek, perikul norikoyo. Oh, inggris ke USA. Kalian bandingin dah, udah. Sama right tech artik itu pasti kata atas sama ini. this is fun, no recoil coy. Wah, such Oke, okay. let's go. Let's see. Apa yang bisa dilakukan oleh senjata ini, makhluk? Eh, eh, eh, sniper, masa bomnya Okay, mantap, nah kita tidur sini aja, Bang Bro. Cuma di mana. dapet, wah ini bisa di-spam tapi satu hit aneh banget sih, Bang Bro. Menurut saya harus dinner, lu cuman merasakan ya, tuh kayak tanya sekian. Oh wow, nice teman kita dapat wow enggak sih ma bro. Tiba-tiba. Oh uh, kalah. Oh, ada orang di sana mau. Nice. Uh. Wah, maaf, Bro. Oke, enggak perlu pakai targeting enggak sih? Gini aja, bisa spam-spam. Maksudnya mau, bro? Loh! <tuk> Ngeprod liat <tuk> gak, gak kelihatan? keliatan! Astagfirullah, berarti pilihan salah ya? kocak oh, dah Saya kurang muncul, gue tungguin lu, bro. Wah, oh, bawa main truk, gak benar punya kita. Apa itu? mau oh, jadi bocok bro? Ah, kali ini nih gak satu hit nih parah emang next year ya. uh, Sabar mau bro ya. tiga tahun tidak pakai senjata ini. Ini masih pembelajaran ya. Qué te qué Nggak ada mobil di arena Wah di Dia harusnya sih Tapi itu Satu, meter. Satu meter bro Nggak sulit sih ya dorong-dorong Sermai Nice, ya, bro. Coba tahu di mana last -nya. Dan itu dia. Nice, kan? <laughs> Sebenarnya salah pegang dan sniper ini. Bukan untuk quick scope, quick scope. Mending ya, pakai deal kill aja kalau quick scope, quick scope. ya kayak ini cocoknya tuh buat spam spam mah bro orang lagi ngeras di spam spam gitu nah kayak gitu contohnya mah bro nice karet oh, udah lah satu doang mah bro mana nasi Jangan dong, biar gue yang ngekill. Bro bro bro, ini me kill bro. Ah. Biar gue yang ngekill. Wow, selesai sudah. Oke, okay. gitu deh Mbro. King gitu aja video kali ini Mbro. Makasih banget udah menonton ya. Poin, jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya Mbro ya. Terus kalian kalau mau beli akun COD langsung aja follow Instagram @ketajobeli Mbro di sana akunnya mantap-mantap banget, murah meriah, terjangkau lah pokoknya Mbro. Untuk kalian yang nyari akun sultan, akun bagus bagus tapi masih ya lumayan harganya terjangkau, langsung aja follow ya Mbro. Atau kalian mau grinding game tapi enggak ada waktu atau kalian enggak ada waktu buat push rank juga langsung aja follow Instagram @ketajobeli In, nanti kita joki di sana. Oke, okay, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.